Welcome back teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Dari dunia sampai akhirat Anjay <laughs> Hari ini kita akan kembali mencari slot apa yang sedang gacor ya yeah guys ya yeah. Tentu saja dengan harapan Semoga mimpi kita untuk Max Slot Dapat tercapai Anjay GG Gaming adik-adik Oke okay, mari kita mulai Mulai tuh Astagfir, Gas God.